cepat-cepat dari mobilnya Aduh, lah ken kenapa? Hah? Bahkan sampai detik ini kamu merasa itu bukan salahmu ya. Hello friend. Okay. Nice to meet you. Welcome to Kang Ceno. Oke okay, jadi di konten kali ini Gue mau membagikan konten Chat story horror Apa tuh chat story horror? Oke, okay, jadi chat story horror itu Adegan reka ulangnya Adegan reka ulang yang dituliskan kembali Baik dari kisah nyata Maupun hanya raktar belakangnya Karangan belakang, oke okay. So, buat kalian Yang ingin terbawa Ke alur ceritanya kalau cerita cek story ini, ya, Kalian harus memperhatikan dengan baik, dengarkan dengan sesama. Oke, okay? agar kalian tidak sedikit pun terlewatkan dengan cerita chat story horror ini. Oke, okay, jadi pada intinya, kalian akan paham dan kalian akan merasakan betapa seremnya cerita chat story ini. Oke, okay? so langsung aja kita cek ke videonya. Buat kalian Jangan lupa tinggalkan Like, comment, dan subscribe Oke okay? Ada nah, orang like Oke okay. Peringatan Diperolehkan untuk membuat video reaction Untuk video ini Belilah sumber yang menandang video Atau dalam deskripsi video Terima kasih. Oke. Okay. Kita alur videonya. Ayo video Sumber video yang di deskripsi. Oke. Okay. Sekarang kamu berada dalam sudut pandang seorang anak laki-laki yang masih SD. Kamu sedang menunggu mama datang menjemput setelah selesai sekolah pada sore harinya. Langit semakin gelap, tapi mama tidak segera datang juga untuk menjemputnya. Oke. Okay. Jadi seorang anak laki-laki yang menunggu mamanya dijemput. Gitu. Mama ini itunya chat mama udah di depan. Maaf ya, mama telat jemput kamu. Kamu di mana? Kata mamanya. Cepet keluar, di luar udah gelap banget dan sepi. Kata anaknya. Loh ma, aku udah otw pulang ini. Apa Sama siapa? Sama siapa? Kata mamanya. Temen gojek online sama teman mama katanya dia suruh mama jemput aku Hah, siapa mama juga gak tahu guys okay. gak kok mama gak suruh siapa siapa buat jemput kamu oke okay, oke okay, bentar, bentar. oke okay, jadi kejadian videonya ya kejadiannya pukul 20 20 pukul 19 pukul 9 ya. oke okay, langsung aja Dia kenal sama mamaku Oke okay. Tahu nama lengkap mama Tahu langsung Kalau aku anak mama Aku udah di mobilnya dia ini Wow gila Eh mama beneran gak suruh siapa-siapa Siapa-siapa Gak ada Yang mama suruh buat jemput kamu nak Tunggu deh ma Waduh Gimana ini Ini jalannya nggak benar Waduh Serem ya, kan? Ya, Benar, ini bukan karena rumah. Gimana dong, senangis sangat, nih, guys? Beneran, coba minta berhenti. Biar rumah jemput kamu, oke. Mamanya, posisi kamu di mana? Kata dia, tahu kau jalan ke rumah. Dia mau anterin pulang, oke. Dan gak mau berhenti mobilnya, oke. Emang teman mama siapa? oke okay, mamanya nanya guys cowok apa cewek katanya temen lama Mama cowok bapak-bapak gitu Oh jadi bapak-bapak yang disebutnya temen lama Mama siapa sih nah Hai ngerinya siapa namanya cepat ke dari mobilnya Aduh lah kenapa kenapa Uh cepat keluar Oh Oke jadi kayaknya gini ya Jadi kayaknya orang tuanya anak ini punya masalah kayaknya sama pandi ini Oke lanjut lagi kita budi ya sama bisa mah orangnya Gak mau berhenti dari tadi kan aku udah coba minta berhenti, pintunya dikunci semua Emang kenapa, emang ada apa? Oh, Kok mama tiba-tiba panik gitu, dia pasti panik lah pandi Minta dia berhenti Cepet Dia gak mau eh, wow oh, serem banget ya Mas sebenarnya kenapa? Malah, lakuin apa yang kamu bisa. Pokoknya kamu harus keluar di sana. Oh, ini, oh mau keluar keluar. Ngerimu. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Pak Andi kelihatan baikku. Negeri Mama bikin aku takut deh. Mama mau telepon bantuan deh. Mama mau beli polisi. Mama nyoba polisi juga. Ini gak bener. Pegang Pegang HPmu dengan erat. Jangan sampai diambil. Mama kenapa sih? Oh anaknya masih masih gak masih gak takut kan? Paling gak jelasin kenapa kenapa mau panik. Padahal kayaknya kenal dia. Kamu lihat sekelilingmu deh. Ada nama jalan gak sesuai toko, bangunan. Oh dia mau mau melapor polisi guys. Gak kelihatan mak gelap banget di sini, pasti udah malam ya, udah kayaknya di pegunungan kan, nggak ada bangunan apapun, aku gak tahu ini di pasti ya di gunung guys. Tenang nak, bilang gak Andi kalau dia butuh uang, Mama bisa kasih dia uang, asalkan kamu bisa pulang. Oh, butuh dan selamat, kenapa sih Ma? Kok mama bilang serem gitu ya, mama serem itu, nakut nakutin anaknya kan Aku jadi takut, tenang, nak Kata, tenang tapi nakut-nakutin kan Wah pasti akan menyelamatkan, kan Nak Dia bilang dia agak mau uang lah, terus mau apa? Dia mau mama menghancurkan hidupnya Stop loh hari. Sampai dia hampir gila Oh, oh, oh, oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Dia bilang mama menghancurkan hidupnya Oh jadi mamanya itu guys Membuat pandi itu hancur hidupnya Oke okay. Sampai dia hampir gila Dan sekarang dia mau menghancurkan hidup kita Ma. Jadi pandi itu gila Oh, oh Anaknya bertanya lagi Ke mamanya Jadi pahandi itu gila Apa maksudnya semua ini Ma? Ya ampun oh, mamanya gitu. Dia bukan hampir gila Ya sudah gila, wow, jadi ya, ini gila, guys. Tenang, Mama pasti akan menyelamatkanmu. Mama sudah melacak loh, kasih kamu ada di mana. Sekarang mau berusaha dengan cepat ke sana bersama polisi. Jaga dirimu, oke? Okay. Oke. Okay. Apa lagi nih, guys? Dibunuh? Ipetinya dibunuh, guys. Ipetnya dibunuh. Nah dia bukan oh, lanjutannya, guys, Lanjut. mama mobilnya sudah berhenti pak Andi bilang kalau mama harus menceritakan dosa-dosa mama semuanya kepadaku kalau tidak dia akan hah, meng, apa itu dia akan melukaiku aku takut sekali mau mamanya punya dosa dosa ke pak Andi Tanganku bergetar, maksudnya apa? Mama, eh, anaknya masih gak tahu. Anaknya gak ada usah kan? Oke, oh, oh, oke. Okay, okay. Andi, jangan lakuin anakku. Jangan, jangan lukai anakku, maaf. Ketika mama masih sama SMA. Adik perempuan dan mama adalah sahabat dekat kami pergi ke sebuah pesta bersama. Mama harus membawa pulang, Mama membawa, membawa pulangnya dan menjaganya. Tapi dia benar-benar tidak mau pulang. Jadi Mama pikir dia aman-aman saja berada di sana, karena masih banyak temen-temen yang ada di pesta itu. Jadi Mama duluan pulang. Tapi kemudian besok paginya dia menghilang. Oh, tuh. paham. Dan setelah lama mencarinya, dia ditemukan dalam keadaan mewah, inovu terus andasannya mama mau jadi mama oh jadi salah paham sama papa. Berkata bahwa itu dosa-dosa mama. Dia benar-benar tidak terima adiknya meninggal padahal mama rasa itu bukan kesalahan mama. Andi menjadi hampir gila karena Itu bukan salahmu ya? Oke Jadi Pak Andi Jawab yang Atasnya Jangan lukai anakku Please Kumohon Baiklah Itu salahku Itu salahku Oke Ketawa paninya guys Kamu benar-benar Tidak mengatakan Dengan tulus Meskipun Kamu minta maaf Sekarang Kamu sudah terlambat Waduh Andi Luh guys Anaknya gimana tuh guys Apa maksudmu Aduh kamu meninggalkan adikmu saat itu sampai meninggal dan sekarang 15 tahun kemudian kamu meninggalkan anak oh jadi kejadiannya sama guys jadi dulunya jadi balasannya sama apa yang harus aku lakuin andi dengan kamu apa apa kan, dia yang mana sampai meninggal apa sampai meninggal oh oh iya iya, iya paham pak oke okay, tamat guys Oke okay, jadi intinya jadi video kali Jadi di video ini ya Jadi cerita story horror ini Jadi video ini Jadi menceritakan kisah dulunya mamahnya sama Pak Andi ya Sama Pak Andi itu Jadi Pak Andi itu punya adik ya Adiknya itu jadi Kesalahpahaman kayaknya ini Kesalahpahaman Pak Andi ya jadi menuduh bukan menuduh saja yang menuduh menuduh karena bersama adiknya yang datang ke pesta jadi menuduhnya sama mamanya anak ini jadi uh, anaknya mamanya ini juga kena imbasnya gitu ya kan padahal gak punya dosa padahal ini salah pahamnya kan oke. Okay. Oke mungkin segitu aja video dari saya, semoga menghibur Semoga kalian suka dengan video saya Di next video kita bahas lagi video-video apa ya kan, biar kalian suka Tinggalkan aja kolom kom komentar Video konten apalagi yang saya Upload Oke okay. Buat kalian jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen lagi okay? Video, segitu aja video dari saya, next video Bye-bye, all -bye. right.